Yeay, Namanya Maria... Halo sobat semua, kali ini saya mau berbagi pengalaman saat beli rumah pertama yang tadinya tuh kita pikir mustahil banget bisa terwujud. Sebab, menurut ukuran saya waktu itu, kalaupun bisa beli rumah, kemungkinannya cuma satu yaitu karena doa yang dikabulkan. Amin. Oke, balik ke judul. Jadi, pengalaman saya beli rumah ini ceritanya dibagi jadi 5 tahapan. Pertama, trigger atau inspirasi. Awal cerita, pas dulu kita masih kontrak, ada tetangga kontrakan yang udah lulus wisuda dari kontraktor. Alias udah punya rumah sendiri, Gak kontrak lagi. Wah kita excited banget dengar kabar baik ini. Jadi pemicu semangat buat belajar lebih giat biar bisa lulus juga dari kontraktor. Singkat cerita, suatu hari kita main ke rumah baru tetangga kita dulu. Ya sekalian survei tipis-tipis lah, tanya-tanya perumahannya, aksesnya, sampai akhirnya nanya harga. Beset. Ternyata masih di luar jangkauan kita guys. Sinyalnya nggak kejangkau. <laughs> Nah, sejak itu kita penasaran deh. Masa sih nggak ada perumahan yang sesuai sama jangkauan kita dan obrolan kita sehari-hari juga jadinya lebih sering bahas soal perumahan. Yang kedua, survei. Suatu ketika obrolan pengen punya rumah ini didengar sama orang tua dan tambah-tambahlah penyemangat baru untuk kita segera survei cari-cari rumah. Set-set-set, iseng-iseng dah kita mulai searching perumahan buat di survei. Dan akhirnya malah dapat saran untuk lihat perumahan di daerah Parung Panjang yang katanya deket sama stasiun kereta atau KRL. Wah Parung Panjang. Dengerin tuh kayak daerah yang jauh gitu ya. Tapi saya yakin sih pasti harganya juga jauh bisa lebih terjangkau. <laughs> ya udahlah kita jalan dulu aja. Begitu sampai di Marketing Gallery, terus kita dikasih press list. Tes. Cocok guys. Tapi pas survei pertama itu, karena udah kesorean juga, jadi kita belum sempat datang ke lokasi lihat unit. Cuma lihat-lihat brosurnya aja. Habis itu tukeran nomor HP sama salesnya, udah kita pulang. Habis itu, mulai dah. WA di bombardir sama salesnya, nawarin ini itu, dan lain-lain. Dan setelah diskusi bareng istri, Doi minta mau lihat ke lokasi perumahnya langsung. Selang seminggu, kita berangkat untuk survei kedua buat lihat langsung ke lokasi atau klasernya. Dan istri sebenarnya udah oke, okay, cuma masih 50-50 gitulah. Wajar sih karena kita cuma survei di dua lokasi perumahan aja. Jadi mungkin referensi dia kurang. Tapi kalau saya sendiri sih udah cocok. Secara syarat utama perumahan yang saya mau itu udah terpenuhi. Yaitu kemudahan akses pulang pergi dari rumah ke kantor karena lokasinya itu deket banget sama stasiun KRL. Dan akhirnya kita putuskan. Bismillah, di hari itu juga kita deal buat ambil rumah. Di situ bayar tanda jadi 5 juta. Lalu terbitlah SPK pembelian satu unit rumah. Tiga DP. Sesungguhnya kita tuh nggak cukup uang buat bayar DP rumah 10%. Namun, karena kasih sayang orang tua, Alhamdulillah masalah DP itu terselesaikan. Dengan akad pinjaman lunak tanpa bunga, dengan tenor sesanggupnya. Habis <guluh> orang tua juga sih yang paling getol semangatin saya untuk segera punya rumah sendiri. Katanya, mumpung kebutuhannya belum banyak. Alias, anak masih kecil. Balik ke persoalan DP. Jadi sebenarnya uang itu udah ada cukup buat dibayarin sekaligus dan bisa langsung akad. Tapi beli rumah itu gak semudah nyicil panci sob. Ada beban biaya KPR yang harus kita tanggung. Dan itu gak sedikit jumlahnya. Sekitar 7-8% dari plafon pinjaman ke bank. Sedangkan saat itu kita gak ada tabungan sama sekali. Nekat gak tuh? Dan pasti butuh waktu juga dong kalau mau mulai nabung. Untuk nyasatinya, pembayaran DP itu kita minta supaya bisa dicicil selama 3 bulan. Jadi sebelum akad KPR, saya masih punya spare waktu 3 bulan untuk menabung pol-polan. Nggak beli macam-macam dulu, fokus nabung biar bisa bayar biaya KPR. Ya karena emang kita sebelumnya sama sekali nggak ada rencana buat beli rumah dalam waktu dekat. Niatnya cuma esen iseng survei perumahan aja, eh nggak taunya nyokap bilang mau bantuin bayar DP-nya. <laughs> ya alhamdulillah ya bingung juga karena belum ada persiapan mateng 4 pengajuan KPR tahap pertama setelah bayar tanda jadi itu setelahnya saya dikirimin SPR atau surat pemesanan rumah dokumen itu berisi keterangan rumah yang akan dibeli pokoknya ini harus dibaca seteliti mungkin luangkan waktu baca dengan seksama, kalau perlu diulang-ulang, pastikan semua spesifikasi dan fasilitas bangunan tercantum di dokumen tersebut, mulai dari harga rumah, luas tanah, luas bangunan, denah rumah, dan gambar desain bangunan, serta kalau ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti listrik, air, dan juga jadwal kapan serah terima unitnya. Pokoknya harus banget teliti, jangan sampai kayak saya yang kelewatan ngecek denah dan desain bangunan yang berujung lanjut di part 2 selanjutnya SPR itu dibuat ngajuin KPR ke bank nah kebetulan developer tempat saya beli rumah ini udah ada kerjasama dengan beberapa bank penyalur KPR jadi SPK dan SPR ini sama developernya dikirim ke bank-bank penyalur KPR tersebut nanti kita dapat penawaran simulasi kredit dari berbagai macam bank dan kita sendiri yang menentuin mau pakai bank apa kreditnya Nah, pas milih-milih bank ini, kita harus teliti banget. Bener-bener dihitung plus minusnya. Kalau saya concern banget sama bunga floatingnya nanti. Karena tiap bank itu persennya beda-beda. Ada yang fix 3 tahun bunganya rendah, ada yang fix 5 tahun tapi bunganya lebih tinggi. Ya gitu-gitu deh, intinya jangan males untuk tanya. Saya kan termasuk orang awam soal perbankan. Jadinya minta tolong sama yang lebih ngerti aja, supaya nggak bingung dan nggak ada perhitungan yang terlewat. Tapi, tapi, tapi, sebelum kita bisa pilih mau KPR pakai bank apa, kita harus lolos dulu nih dari penilaian bank, pengajuan kredit kita di-approve apa enggak. Tahapan inilah sebenarnya yang paling krusial, karena bank akan menilai kemampuan finansial kita, apakah kita layak atau mampu dalam menyicil KPR. Yang harus dipastikan adalah besarnya cicilan KPR nanti tidak lebih dari 1 per 3 pendapatan kita. Jadi misalnya, kalau gaji kita 3 juta per bulan, maka cicilan KPR itu maksimal 1 juta per bulan. Kalau perhitungan itu tercapai, 99% dijamin pengajuan kredit kita pasti di-approve. Dengan satu syarat, kita aman dari bi checking dulu. Apa tuh bi checking? Itu adalah proses penelusuran oleh bank apakah kita sedang ada pinjaman atau tunggakan hutang di tempat lain. Misalnya, kalau kita punya kreditan panci di bank ya, sebaiknya kita selesaikan dulu kreditnya, baru deh ngajuin KPR biar nggak terlalu beban sob. Oke, setelah dapat approve dari bank, Amin. Tahapan selanjutnya adalah akad kredit. Nah, proses ini butuh waktu khusus nih, karena kita harus datang ke bank di waktu jam kerja. Jadi pas akad kredit kita akan banyak menandatangani dokumen-dokumen persyaratan dan ketentuan dari bank. Banyak banget, ada kali 20 kali tanda tangan Saking banyaknya, kita tuh nggak sempet buat ngecekin, bacain dokumennya satu-satu Tapi kalau mau bacain satu-satu, pihak banknya juga nggak keberatan sih Cuma ya harus datangnya pagi-pagi benar, biar bisa kelar seharian Urusan soal bank udah kelar nih, tapi rumah belum bisa langsung ditempatin Ini prosesnya masing-masing developer beda kalau yang unitnya udah ready, kita bisa langsung nempatin. Tapi ada juga yang harus inden. Dan nunggu pembangunan unitnya itu sekitar 18 bulan. Atau satu setengah tahun. Lima. Bersabar. Lama banget emang rasanya nungguin rumah dibangun selama satu setengah tahun. Tiap bulan aja. salesnya itu selalu saya WA. Buat nanyain kapan rumah saya dibangun. Dan saking penasarannya, kita tuh jadi sering nyamperin ke, ke kavling rumah kita. Tapi ternyata belum dibangun juga, alias masih lahan kosong. Wah, capek sih emang. Tapi kita bawa senang aja, hitung-hitung ngajak jalan-jalan lah. Dan akhirnya, Nantian kapan rumah kita akan dibangun menemui titik terangnya, saat kita nengokin rumah yang ke 5 atau 6, kalau nggak salah ya, di kaveling kita sudah ada kegiatan pembangunan, bersyukur banget rasanya, alhamdulillah udah ada progres, makin nyata mimpi kita untuk memiliki sebuah rumah, dan dah beneran makin sering aja kita jalan-jalan eh, nengokin. ...ke rumah tersebut. Oh, Minimal sini ada temboknya lagi gitu. Iya, kalau, kalau digambar ada... tuh kita ada nah, tembok segini. Laki -laki itu... mm -mm, ada pintu. Namun, setelah kita cocok-cocokin... ...sama desain yang ada developer... ...kok kayaknya beda ya... ...sama yang dibangun sekarang. Aduh... Kita lanjut ke part 2 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.